Jembatan Gantung penghubung dua kecamatan Patas telah diterjang banjir dan bahkan kondisi jembatan disinyalir akan putus. Patahnya Jembatan Gantung penghubung antara kecamatan Pakuniran dan kecamatan Gading itu terpantau melalui video warga yang menyebar di WhatsApp Group. Salah seorang warga kecamatan Pakuniran, Muhammad Muhri mengatakan, jika cuaca di kecamatan Pakuniran sejak sekitar pukul 3 sore sudah hujan deras disertai angin kecang. Hal inilah yang kemungkinan bisa membuat jembatan penghubung terputus karena hujan deras yang membuat sungai semakin besar arusnya. Sementara itu, Fuadi, perangkat Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Pobolinggo mengungkapkan, jika patahnya jembatan penghubung antara Kecamatan Pakuniran dan Kecamatan Gading itu diketahui sekitar pukul 5 sore. Saat ini jembatan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena sangat beresiko apabila terpaksa digunakan. Jembatan Menghubung desa sentul dengan ranon sudah karena dibawa kayu itu.